yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Pasuruan Bunda Suryani Firdaus SSI, yang kami hormati Ibu Pengawas TKSD Kota Pasuruan Ibu Hajarani Kuciati FBD, yang kami hormati Bapak Mustaqim S.Pd. S.Pd. selaku Kepala SD Al Musar Kota Pasuruan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas 5 yang tergabung serta Bapak Ibu Wali Murid Kelas 5 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu wali murid kelas 5. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara launching buku atau siswa siswa-siswi kelas 5 SD atau Sarawak, Kota Basurong tahun pelajaran 2021/2022 pada pagi hari yang cerah ini. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat tak di diantaranya kesehatan Serta kesempatan yang berbahagia ini sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama Dalam kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiq, Salamat serta salam semoga sangat biasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat dan ketujuhnya di hari kiamat nanti Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu 11 Juni 2022. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Saloma. Yang ketiga, tampilan Asma'ul Husna siswa-siswi kelas 1. Yang keempat, sambutan kepala sekolah yang kelima sambutan dari pimpinan majelis tikdasmen kota Basudewa, yang keenam sambutan pengawas TKSDK kota Basudewa, selanjutnya ada testimoni perwakilan murid kelas 5 selanjutnya peluncuran atau launching buku antologi siswa-siswi kelas 5 diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Baiklah hadirin sekalian yang kami hormati untuk mempersingkat waktu marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan nasional bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim semoga rangkaian acara pada pagi hari ini dapat kita lalui dengan lancar tak kurang suatu apapun dari awal hingga akhirnya. Amin amin selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Sabrina Nabilatus Samah dari kelas kepada Ananda Sabrina kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketika siswa-siswi yang ada di depan kita ini, mereka adalah yang terpilih. Mereka adalah generasi masyarakat di Bandar Tenggara. Karena meski usia mereka baru meninjak 7 tahun, tetapi prestasi baca tulis Al-Quraknya Sekretaris, Bidasmen PDM, Kota Pasuruan, beliau, 100 Haji Muhammad Fathani, NPD, Ibu Pengawas Dinas Pendidikan, Baha'ja Nani, NPD yang kami hormati, Yang kami muliakan. Alhamdulillah mewakili Bunda. biasa tepuk tangan untuk kita semuanya singkatnya bagi sekalian para undangan yang berbahagia mengawali kegiatan ini, marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala limpang rahmat dan nikmatnya hari ini kita bersama-sama berada di aula Khodijah Kausar dalam rangka yang pertama adalah silaturahim. hampir dua tahun tidak bertemu, tidak tatap muka. Ada yang kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa tatap muka. Kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan bagian daripada silaturahim, insya Allah kita semuanya sehat dan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua Mudah-mudahan tetap bercurahkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bapak sekalian yang saya hormati Dalam Sambutan yang pertama Wakil teman-teman Sekali akan Sampaikan ucapan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kepercayaan Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu ada murid Khususnya kelas 5 yang telah percayai kami Sejahtera Kausar Untuk menitipkan putra-putri kita Hari ini Kita bersama-sama Sejadal undang yang telah kami Sampaikan bahwa Salah satu program Yang Dilaksanakan Oleh Sejahtera Kausar khususnya Anak-anak kita yang berkaitan dengan tahun kemarin itu sudah ada ANBK sehingga untuk menimerasi itu maka kalau tidak salah pada bulan Desember yang lalu itu tidak salah anak-anak kita kita libatkan dan mereka untuk memenuhi salah satu program yang telah ada oleh pemerintah pusat yaitu tentang literasi dan numerasi Alhamdulillah Hari ini bukunya sudah terbit Dan kita loncengkan secara bersama-sama Kalau disampaikan tadi di depan Lonceng buku tentang antologi Secara harfiah ya, makna antologi itu adalah Mungkin dari bahasa Yunani kalau tidak salah di kumpulan karya tulisan, pilihan Jadi buku yang ada Yang insya Allah, dipegang oleh Bapak Ibu sekalian Adalah kumpulan karya tulisan anak-anak kita Khususnya anak-anak kelas 5A Yang hebat Jadi masing-masing kelas itu punya judul sendiri Jadi 5A itu adalah judulnya Yuk menjadi anak bahagia Kemudian 5B judulnya ayo menjadi anak pinter Kemudian 5C judulnya adalah ayo menjadi anak baik 5D itu insya Allah judulnya ayo menjadi anak peduli Dan yang terakhir 5D judulnya adalah ayo menjadi anak yang santun. Luar biasa bagi sekalian Dalam waktu karena waktu itu adalah di, apa, ditayangkan Proses pembuatan Buku anak-anak kita Mas Muslimin ini Ini nanti prosesnya Dua hari, karena waktu itu Bapak-Ibu sekalian kami sampaikan Masuk lima proses Sehingga selama dua hari Anak kita bahasanya di-training Oleh Ustadz Hanif Bersama Istilah juga menulis Luar biasa, itu bukan untuk anak kita sehingga insyaallah hari ini kita bersama-sama menyaksikan Memang sengaja kami mengundang Bapak Sekalian dalam tempat yang terbatas Lima hal judul pukul tadi Bapak Sekalian Yaitu tentang yang berkait dengan menjadi anak bahagia Anak pintar, anak baik, anak peduli Dan sekaligus anak yang santun sebuah cita-cita besar Sebuah harapan besar bagi kita semuanya adalah Yaitu bagaimana Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang bahagia Bagaimana putra-putri kita Menjadi putra-putri yang pintar Bagaimana putra-putri kita Menjadi anak-anak yang baik Kemudian bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang peduli dan yang terakhir bagaimana anak-anak kita, putra-putri kita menjadi anak-anak yang satu? Harapan dan cita-cita itu adalah harapan dan cita-cita kita bersama. Sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan cita-cita kita bersama dalam buku tadi. Sehingga mohon maaf, sering kami sampaikan, Bapak-ibu kelas 5 Jumlah guru selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Drans Haji Muhammad Weduli, selaku ketua Desmond, pendidikan Kota Pasuruan, monggom, matersun, Haji. Kami ulangi bahwa, bapak sekalian, bahwa cita-cita besar kita harapan kita semua adalah bagaimana anak tadi itu sebagaimana judul buku yang telah ditulis pada anak kita mulai 5A, 5B, 5C, 5D, dan 5E itu adalah harapan dan cita kita semuanya sekolah juga seperti ini sering kami sampaikan bahwa guru dan karyawan di Islam Tal hampir 54 jadi gurunya saja 44, ditambah dengan 10 karyawan, sekitar 54, kemudian ditambah dengan guru BTI dan TABIT 15 orang. 15 guru TABIT dan guru BTI. Kurang lebih 70 orang inilah yang akan mengantarkan putra-putri kita untuk menjadi harapan dan cita-cita bersama tadi sebagaimana buku yang ditulis oleh untuk lebih lengkapnya nanti, bapak sekalian, monggo Dari lima judul buku itu nanti, insya Allah Jangan di sobek dulu, <g surface> <gryw 12> <rugby> nge Oh, gak masalah, ya, gak apa-apa Jadi Tadi dari satu, kan? Ini berjumpa, ini berkas lima, ini sudah dibaca, jadi isi nanti monggo di rumah bisa diponan, bisa simak luar biasa anak kita itu nah sehingga bagi kami, sekali lagi Bapak Ibu Wali Merkulastima khususnya kami sampaikan ada kekurangan pelayanan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru karyawan Ustadz Nusa Jais dan monggo disampaikan tanpa surat kaleng, tanpa WA, ya di WA nya monggo lewat guru kelas nama salah. Tapi jangan sampai di media-media lain ya kalau ada kekurangan, sangat terbuka sekali keterbukaan sekolah dalam rangka apa? Dalam rangka mohon maaf, dalam rangka... Bagaimana SD Allah ke depan semakin lebih baik dan semakin lebih dipercaya oleh umat dan masyarakat Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami sampaikan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Atas pendampingan dari Bapak Ibu dan murid kelas 5 Insya Allah perlu kami sampaikan Sekilas bahwa Anak-anak kita Sudah menyelesaikan Penilaian akhir semester Yang insya Allah Rapotannya sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan Tanggal 25 Juni yang akan datang Mulai libur mulai tanggal 27 Insya Allah ini Agak lama liburnya Anak-anak belajar di rumah Sampai tanggal 26 eh, Sampai dengan tanggal 16 Juli tanggal 18 insyaallah masuk tahun ajaran baru nah, sehingga bapak ibu wali murid yang kami hormati mari kita saling sinergi saling kerjasama guru sekolah dan bapak ibu wali murid sehingga insyaallah sinergi yang kita lakukan mudah-mudahan pada akhirnya apa yang menjadi harapan dan cita-cita besar kita. Pada intinya anak-anak kita adalah Menjadi putra-putri Yang soleh-solehan Sukses dunia Dan akhirat Itulah menjadi cita dan harapan Kita bersama-sama Sekali lagi Apabila dalam serangkaian kegiatan Pada kesempatan yang ada kekurangan Kami sampaikan Ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya Izinkan Pada penutup Sambutan kami, kami melantunkan sebuah pantun: "Jauh berjalan, banyak dilihat; lama itu, banyak dirasa. Hari ini, wali murid kelas 5 bisa bertemu karena lama tidak ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Selanjutnya akan disampaikan oleh Kodawas, TKM, Kota West, TKM, SD Kota Masyiduani Kepada Kabupaten Haji Anani, Pujia Pilihan Hiddi Waktu dan tepat kami bersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walau aliyah asmi ya'zim wa'etz Allah batu Rapis-Rafi Shari'i wa Sini Al-Uli Wahul Ohadadah Al-Milisani Yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan Atau itu sempit tapi bukan sangat luar biasa keluarga yang disini terima kasih banyak. yang kami hormati para undangan mungkin kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu dan tak kalah pentingnya di sini adalah bapak ibu orang tua yang hebat yang luar biasa terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan serta Anakku mungkin yang mewakili tadi ya sudah luar biasa kelas satu ya terima kasih. Alhamdulillah, rasa syukur kami padatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehadiran rahmat taufik serta hidayah semata di pagi yang sangat cerah ini di Aula Haji Jaya yang luar biasa kita ditemukan di sini dalam keadaan sangat bahagia selamat serta salam tetap kita curahkan kepada nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua Bapak Ibu yang kami hormati pertama saya ucapkan selamat ya kepada SD al yang dalam hari ini pagi ini telah meloncengkan buku hasil karya anak-anak ya buku antologi saya dari dinas, sungguh terima kasih banyak, alhamdulillah karena dengan adanya seperti ini yang saya berarti SDL PAUSA telah menindaklanjuti dari program dinas pendidikan itu sendiri keputangan untuk alhamdulillah karena memang salah satu program adalah kegiatan literasi dan numerasi itu memang harus. Kenapa? Tanpa literasi dan literasi sepertinya kita kurang memahami sesuatu. Makanya yang dimaksud di sini adalah bagaimana anak-anak memiliki kemampuan dan kompetensi di dalam memahami atau mengetahui sesuatu. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah Melalui kegiatan literasi itu Sehingga diharapkan Anak mampu Memiliki kemampuan Apa yang telah dibaca Apa yang telah didengar Apa yang telah dilihat Sehingga dari kemampuan untuk memahami itulah Anak-anak mampu Untuk mengimplementasikannya Di dalam kehidupan sehari-hari Luar biasa Jadi Sederhana kalau kita Contohkan di sekolah, katakan di situ ada tulisan, jagalah kebersihan nah, Dari kata jagalah, kalimat jagalah kebersihan, maka melalui kegiatan literasi ini anak-anak mampu Apa ya yang dimaksud jagalah kebersihan? Masih, insya Allah anak-anak nanti akan mencerminkan ketakwaan dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global Artinya anak juga memahami bahwa bangsa kita itu adalah terdiri dari berbagai suku bangsa dan semua itu memang harus satu Artinya sudah tidak boleh kita Membedakan Yang ketiga itu adalah gotong royong. Disinilah anak-anak nanti akan memahami bagaimana makna gotong royong yang sesungguhnya. Karena itu masuk budaya negara Indonesia. Dan yang keempat adalah kreativitas. Nah, maka yang melalui kegiatan yang diciptakan oleh SDL Nasdaq ini, salah satu wujud dan bentuk daripada kreativitas baik itu kreativitas sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, maupun anak-anak kita, betul? karena tanpa adanya kreativitas maka tidak akan muncul ini. dan juga di situ yang kelima adalah bernalar kritis. jadi harapan pemerintah anak-anak juga memiliki daya kemampuan untuk bernalar. makanya untuk ujian nasional itu sudah ditiadakan ya alat pemerintah yang sekarang di sini adalah AN. AN itu adalah asesmen nasional yang dilaksanakan yaitu siswa kelas lima, betul ya? Siswa kelas lima ini nanti melaksanakan asesmen nasional yang mana di dalam asesmen nasional salah satu isinya adalah literasi dan numerasi. Jadi pemerintah bertujuan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan di dalam tadi memahami literasi, apakah itu bacaan, dan angka dan semua seperti itu. Dan numerasi yang kedua adalah survei karakter dan yang ketiga adalah survei lingkungan. Jadi utuh artinya di sini tidak hanya diutamakan masalah kognitif saja. Tapi juga terbentuk masalah perilaku dan karakter ini, ini. Jadi pemerintah sudah membedayakan seperti itu mulai tahun 2021 kemarin Itu sudah dilakukan melalui komputer Jadi ANPK, Assessment Nasional Berbasis Komputer mudah-mudahan di sini, insya Allah anak-anak sudah siap karena untuk SJA Kausar tidak salah benarkan kalau di sini ya, jadi lead-nya kemarin kami, jadi terbiasa ya, saya kami sendiri ya, pengawas di Kota Pasuruan, tapi sudah terbiasa kalau seandainya mau ada ujian dan lain-lain mesti kami keliling, kami mau nek. apakah benar-benar sekolah sudah memfasilitasi anak-anak? Jadi kami masuk ke lab. Oh ternyata sudah bagus Bagaimana keamanan, kenyamanan Sehingga anak-anak pada saat mengerjakan itu Tidak terbesar-besar dan merasa nyaman Sehingga bisa berkonsentrasi, berinspirasi dengan baik Jadi seperti itu Jadi Alhamdulillah untuk SD Alfa Ustadz punya ya Bapak Ayan ya, komputer sudah ada Alhamdulillah Jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan jadi, terima kasih banyak penyelenggaraan sebagai orang tua yang sangat hebat karena memang perkembangan dan pertumbuhan ini tanpa pendampingan daripada orang tua itu bukan apa-apa tapi sangat penting, peran daripada orang tua Yang kedua, sekedar informasi saja tadi sudah disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa sebentar nanti anak kelas 6 itu kelulusan ya, insya Allah tanggal 15 Juni anak-anak kelulusan kemudian dilanjutkan untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 yaitu kenaikan kelas itu tanggal 25 Juni makanya untuk kegiatan liburan, libur semester 2 itu diawali Tanggal 27 puluh Juni, ini sekedar diketahui saja, dan masuk tahun pelajaran baru tanggal 18 belas Juni. Selamat kepada Bapak Ibu semua atas kontraknya. Saya yakin untuk SDL Kausar semua adalah lulus. Saya yakin. Kenapa? Nani tidak sudah yakin? Kami pantau setiap harinya. Jadi luar biasa pembelajarannya, luar biasa akhlaknya, karakternya. Jadi saya meyakinkan bahwa insya Allah 100% lulus. Dan 100% lulus insya Allah ya, anak-anak naik ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi yang punya putra di kelas 9, insya Allah PBDB diawali tanggal 20-23 itu dilakukan assessment, ya, assessment itu bagi calon sesa yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya sudah melalui medsos Insya Allah untuk BPDW Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sudah diumumkan bahkan ada banyak benar yang sudah terpampang itu. Nah, itu aja Bapak Ibu terima kasih sekali lagi selamat kepada penyelenggaraan semua, Mudah-mudahan melahirkan terwujudnya anak-anak kita yang soleh dan solehah. Akhirul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 فَاعْلَمُوا أَنَّهُ Sd Al-Komsa, Roh Bunda Wawali yang kalian Bapak Ibu yang muliakan Allah, tidak ada undang kata yang paling bahagia kecuali mengucapkan syukur Alhamdulillah, di mana pagi yang cerah ini kita masih diberikan. Allah, kemampuan kesehatan, kenikmatan semangat sehingga kita semuanya diringankan oleh Allah untuk memenuhi undangan dalam rangka lanting buku antidik. Ini semuanya tidak tindakan adalah rahmat Allah. Oleh karena itu di kala kita sudah duduk di dalam majelis berkah ini pertanyaan kita fabi'aali ar-rahmatullah taala. Halo Nima Tuhanmu yang mana yang kamu pusing? Di mana seorang ibu bapak yang hari ini ingin hadir, akan tetapi Allah tidak memberikan kesempatan. Kenapa? Karena Allah berikan ujian yang lain. Si kecil lagi mencari, tidak ada besar pada. Atau ayahnya hari ini harus dipersiapkan karena harus siap-siap untuk mengikuti seminar Jakarta. karena hidup ini semuanya adalah pilihan, sukses tidak sukses, bahagia tidak bahagia maka berbahagialah bagi ibu-ibu semuanya yang mampu menghadiri majelis yang berbahagia ini lebih-lebih melihat langsung produk dari putra putri pandemi Kenapa anak-anak hebat? Karena ada di belakangnya ibu-ibu yang hebat. Karena apa yang disampaikan alam semua carilah wanita-wanita yang cerdas. Ya. Kok tidak ada goleong langan yang cerdas? Perintahnya cari wanita-wanita yang cerdas, yang kedua cantik. Ya, semuanya ibu-ibu cantik ya mohon bapak kalau mohon maaf pada bapak-bapak satu dua tiga empat lima lima inilah ciri hari kiamat tanda-tanda kiamat laki-laki itu ya jumlahnya kecil ya lebih banyak jumlah perempuan maka jangan salah nanti akan ada suatu zaman satu laki-laki dikerumuni dikerumun oleh empat perempuan ibu-ibu nggak -ibu, sewa ya itu tidak ada laki-laki yang Rasulullah ada tapi jumlahnya kecil saja kan? contohnya di Aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 kalau dibagi jumlah rusak 12 dibanding berapa ini itu semuanya adalah sunnah kita tidak bisa menolak maka itu kata Rasulullah pilih wanita yang kerdas wanita yang alim, wanita wanita yang soleh kalau tidak mampu memilih cantik ya, kaya namun kalau tidak mampu satu buat tadi pilihlah genetik yang bagus wanita yang cerdas kenapa? karena keturunan ini dipengaruhi oleh seorang 65% kecerdasan anak dipengaruhi oleh seorang itu menurut ilmu psikologi, bahkan ilmu tentang masalah kelahiran seorang ini Bapak Ibu yang memuliakan Allah di pagi hari ini kita sudah melihat karya tulis putra-putri kita walaupun tadi kepala sekolah nyampaikan jangan dibuka tapi sudah dibuka antologi tidak lain adalah sebuah kumpulan kumpulan bunga-bunga, kalau -bunga. dari Yunani-nya kumpulan bunga-bunga yang dikenal dengan bunga rampai. Jadi kalau misalnya sekarang ini anak-anak sudah berbakarnya kumpulan-kumpulan cerpen-cerita pendek, ya, bisa juga masalah kumpulan-kumpulan tentang cerita anak-anak itu sendiri. Maka memang perlu didorong. Islam sudah mengajarkan sejak dini supaya kita rajin ikram. Ikram, ikram, ikram dispirobikanlah di halal balapan di Indonesia. Alam, ikram, warahbukar, apapun lagi, alamah, bil palangan. Harus setelah membaca harus belajar tulis menulis. Baru endingnya alamal di Indonesia, malam, jalan. Ya dari tidak tahu menjadi tahan Bapak Ibu yang muliakan Allah Harus bahagia betul Kenapa? Menulis itu sangat susah Kalau tidak biasa Apa buktinya? Kalau Ibu-Ibu pernah meraih S1 Bagaimana susahnya untuk mengajukan proposal ya? Mengajukan tema, susahnya bukan main bahkan anak-anak sekarang mahasiswa sekarang itu lebih banyak mengcopy paste. Sudah copy paste, ditanya sama dosennya di dalam bimbingan, ini kamu, iya. Betul kamu, iya. Penelitiannya gimana? Sekolah A jawab ya, kamu baca. Setelah dibaca, tidak teliti dalam mengcopy paste. SDA bunyinya SDB Begitu, sudah tahu Ya maaf, maaf. bukan maaf Kamu itu produk kamu Atau kamu jahitmu Sebenarnya saya gak jahitkan pak Tapi saya titip, gak berdoa. Oleh karena itu Bapak ibu yang menggunakan Kamu mencubkan selamat Mohon maaf sekali lagi saya agak Susah agak berat hari ini Karena kaki saya suak kenyapkan Karena terpanggil Undangan dari kepala sekolah Besok saat ada lonceng buku antologi dan ibu ibunya insya Allah bapak ibu akan ram dengan semangat ini insya Allah minimal silaturahim kalau sudah ketemu kita akan ram, tapi tidak bisa saya hilangkan kalau sudah rasanya sakit teman-teman sakitnya bukan lain, rumah lagi saya diroket-roket ini berpengaruh besar hanya ngomong itu berat sekali Oleh karena itu mohon maaf kalau misalnya omongan saya kurang pas satu rotu abot ya? mohon maaf. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu-ibu semuanya. wa taala yang telah memberikan kita Islam sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Al-Balqiah yang insyaallah diteriakan oleh Al-Muhsinul Mutaalib. Sholawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. alamin. Yang saya hormati, perwakilan dari pengurus daerah Muhammadiyah, Ustadz kami Al-Muqarob, al, al Ustaz baidawi yang insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan walaupun dalam kondisi yang kurang sehat tapi beliau Alhamdulillah bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kita sehat Ustadz, amin lalu Al-Muqarob, al, al Ustaz Pak Alhamdulillah bisa hadir mendampingi Kepala Sekolah kita yang Alhamdulillah sehat walaupun katanya turun berapa on Pak Ustadz Din yang saya sayangi, para asal tidak terserada um, di SBO Fausa, yang selalu membimbing anak, -anak kami, kemudian senior-senior saya yang ada di depan ini, yang pastinya sudah menyekolahkan anak-anaknya dan sudah ada yang lulus, sudah ada yang mondok, dan sebagainya. Alhamdulillah, um, juga para wali santri. Ya siapa usah ada bapak ibu, walaupun mungkin biasanya anak-anak itu bilangnya begini, ibu aja deh yang datang gitu, bunda aja yang datang gitu, biasanya begitu. Di sini juga ada Bu Hajar Mani dari Dewan Pengawas di apa di Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Alhamdulillah, khusyuk uh, kita bisa hadir di tengah-tengah ini. Tadi ibu di sini sudah ada lima buku. Saya mau cerita, e, jadi di situ ada workshop. Workshop terbiarkan menulis. E, jadi seacara ini bukan ujuk-ujuk ada ya. punya Alhamdulillah saya bisa menyamprahkan anak saya di latau besar. Jadi e, sebelum ke kota, kota Pasuruan saya itu langsung searching di Google sekolah terbaik sekolah Islam terbaik di Kota Pasuruan. Alhamdulillah yang muncul langsung SD Asalusam. <tuk> Kemudian bagus, tapi karena memang visi misi kami itu menyekolahkan anak-anak e, basicnya itu harus penting sekolah Islam, karena apa itu fondasi yang harus kuat dari awal. Jadi alhamdulillah setelah tanya sama sini, kami e, memilih SD Al untuk e, melanjutkan pendidikan anak-anak kami sebelumnya di Jakarta. Kemudian ini ada boxol, pondasi koal ini e, dua E, Mara sumbernya kebetulan ter teman kami gitu Jadi kami sesama alumni KPM e, Bonton. Jadi beliau ke rumah, Jadi jodoh gitu ibu-ibu, bapak-bapak jodoh Dua-duanya Bu ini penulis dan punya usaha juga Insya Allah, Alhamdulillah Alkausar selalu mengedepankan potensi anak-anak Kebutuhan anak saya yang Ibra ini e, suka baca dan nulis ibu e, Tapi baca dan nulis WhatsApp baca dan tulis langsung untuk orang tuanya pinjam HP yang ada di rumah dimukin putihnya, lalu whatsapp kepada kami jadi keinginan bacanya itu sangat kecil kami punya anak tiga, pasti ibu bapak itu punya anak-anak beberapa dan mempunyai karakter yang berbeda-beda dan Alhamdulillah ini paksaan, jadi paksaan secara halus jadi bagusnya Altautsal itu, saya berpunya punya cita cita bisa membuat buku hasil karya saya sendiri yang sampai sekarang alhamdulillah belum tercapai, malah karena saya diberikan yang tercapai. lewat Al-Usah, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah kalau saat ini menjembatani anak-anak kita atau cita-cita kita yang belum alhamdulillah. Jadi, itu ya kalau kita baca tulisan anak-anak begitu, begitu polosnya. Tahun lalu, kalau nggak salah ya, Ustadz, saya mendapatkan empat buku. Empat atau lima buku yang tahun lalu itu judulnya salah tentang... Uh, orang orang tua aku idolaku ya. lalu pernah terindah, kalau nggak salah gitu jadi ya. itu sesuai dengan pengalaman atau tema masing-masing kelas -masing gitu. Nah tema tahun ini adalah yuk. Nah, kita bisa lihat yuk yuk ada uh, yuk menjadi anak pintar, yuk jadi anak peduli uh, sampai uh, sesuai dengan masing-masing kelas. -masing nah harapan kami nanti uh, seperti yang tadi Saboilui sampaikan ini bisa dikelola. Kadang-kadang itu anak-anak ya ini saya curhat. Anak-anak itu di rumah begini, kata Bu Guru, kata Bu Zulka, kata Pak Guru. Nah, jadi kadang-kadang lebih mendengar apa kata gurunya itu. Yang kita kata, kata harus harus mendampingi apa yang menjadi visi-visi sekolah itu harus kita seragamkan dengan visi-visi di rumah. Kita ingin anak kita seperti ini, sama enggak dengan uh, yang ada di sekolah? Program-program yang ada di sekolah sama enggak seperti hari ini? Uh, seharusnya pagi ini saya punya acara mengundang seluruh organisasi perempuan yang ada di Kota Pasuruan Tiba-tiba saya kasih undangan di hari dan waktu yang bersamaan Saya pusing gimana caranya, ini bisa saya datang Karena menurut saya kalau sekolah sudah mengundang orang tua artinya sekolah itu butuh Butuh apa? Ya butuh untuk bisa silaturahim bisa sharing bisa berbagi antara guru dengan orang tua sekolah atau usaha kan nggak bisa maju kalau kata uh, apa, uh, kerjasama dengan orang tua sesama tuh hari ini akhirnya saya Bismillah saya cancel acara yang hari harusnya hari Halo. ini saya mundur saya maaf ke buku wali ibu saya ada acara sekolah ini ibu walaupun saya tidak kasih pas tapi saya harus ada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian di situ gitu jadi sangat sayang sekolah lain itu mengadakan acara seperti ini, nanti saya cari tahu ya bu, apakah di sekolah lain juga ada uh, program seperti ini, saya nggak tahu. Kemudian, apakah buku-buku ini dijual, Pak Guru, Bu Guru, barangkali uh, suatu saat uh, kau usah mengadakan bazar buku. Boleh bukunya itu dari luar, dan wajibnya itu buku yang sudah dibuat oleh anak-anak. Saya lihat, sebelum dikasih bukunya tadi, saya sudah tahu judul ini karena saya lihat Youtube yang di-share oleh Gu Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak belum nonton Youtube Sd Hauser, jangan lupa like and subscribe. <tuh> <tuh> <tuh> karena saya nonton, saya selalu update dengan Hexos ya, maksudnya yang Hexos itu penting ya. Karena untuk memberikan informasi yang ada di sekolah, kadang-kadang kita ke kelewat gitu, jadi kita lewat message itu, apa sih, apa perkembangan yang ada di sekolah, gitu. Nah, termasuk ini, untuk mempublish buku-buku ini, silahkan HP kita gunakan untuk mempromosikan karya anak-anak kita sekarang. Jadi ini, di YouTube sudah ada, apa, acara launching ini sudah ada, sudah tahu ini judul bukunya, nanti kita, kita pamerkan, maksudnya, pamerkan untuk hal kebaikan, kita mengajak. Jadi nanti anak-anak follow up-nya itu, untuk mengajak ini, ngajak teman-temannya yang lain, suatu yang lain, yuk kita uh, jadi anak pintar, yuk jadi anak peduli ini termasuk peduli kesehatan. Jadi ah, ini visi misinya sama seperti kota Pasuruan, Pasuruan Rasi, ya kan? Pasuruan ini. Jadi Alhamdulillah ini mewujudkan, apa, visi misi uh, kota Pasuruan menjadikan kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Katanya beli-beli tadi itu tentang apa ya di sini tanda-tanda kiamat takut nggak bu? Tanda-tanda kiamat katanya laki-lakinya meresentasi lebih banyak daripada perempuannya. Makanya ada kata-kata begini kalau saya takut lupa tolong tolong di kasih uh, tahu ya. You educate man, you educate man, you educate a you educate a woman, you educate a generation kamu mendidik laki-laki, ya kamu mendidik laki-laki tapi pak, ketika kamu mendidik perempuan, kamu mendidik sebuah generasi nah, termasuk di sini ketika anak-anak perempuan diberikan kesempatan yang luas juga secara gender gitu ya pak ya untuk menulis sama dengan teman-temannya yang lain itu kan juga sudah uh, berpikir ke depan nanti bahwa ini anak-anak murid S.B.A. Kosa telah nanti menjadi ibunya anak-anak telah menjadi istrinya Seorang laki yang soleh, kelak menjadi ini, itu, dan sebagainya, yang penting bermanfaat untuk umat seperti itu. Nah, selanjutnya, apalagi ya, e, nanti kita bisa lihat di situ tulisannya, boleh disampaikan kepada teman-temannya yang lain, e, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para guru yang telah membimbing anak-anak kami, para orang tua juga, alhamdulillah saya bisa silaturahim. Ini pertama kali kalau nggak salah, e, saya silaturahim dengan... Para orang tua yang hebat yang ada di sini, yang pastinya semua juga memiliki waktu yang sibuk. Dan alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Uh, sekali lagi mungkin terima kasih. Uh, apa mudah-mudahan apa yang diberikan oleh SD Al mendapatkan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan para guru-gurunya, para staffnya diberikan kesehatan, rezeki yang luas. Kita selalu bisa bersinergi antara pemerintah kota Kasuruan dengan sekolah eh, Alhamdulillah SDA Kouser ini menjadi bagian yang cukup baik khususnya di bidang pendidikan hmm. Alhamdulillah eh, monggo eh, yang mau silaturahim ke rumah kami misalnya ada masukan atau apapun kami mewakili Bapak-Bapak Bapak Kota dan Pemerintah Kota Kasuruan jika ada Kuna-kuna e, tentang pemerintahan kami, mohon disampaikan, tidak surat karen, kalau tak kan banyak Pak Ustakhin tadi. Jadi, tapi kalau WA, insya Allah saya bisa siap, e, cepat saya balas, untuk gitu, misalnya, tentang apa ya, mungkin persiapan MPQ, nanti mohon doanya, insya Allah, tahun depan, Kota Pasuruan menjadi tuan rumah untuk MPQ ke-30 se-Jawa Timur. Kita kita sama-sama dan -sama membahu. Mudah-mudahan Bapak dan bisa uh, mendapatkan juara umum uh, dan atau minimal bisa mengikuti uh, putra-putri kita mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin hanya ini saja. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Minta tolong di-follow up nanti anak-anak untuk mempraktekkan apa yang ada di buku ini ya, Bapak. Kita kita ini kita apa? Di forum ini kita saling menyacokkan isi-isi dan harapan kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Masurah Untuk Bunda, Bunda Suri, itu